di sini ada cidukan, saat tentunya Bapak B main bola bersama para fans yang selalu mensupport idol kesayangan. Masya Allah, mudah-mudahan sehat terus. Mudah-mudahan semakin banyak dukungan, semakin banyak support dan doa yang diberikan dari orang-orang baik. Pastinya, yang selalu tulus mencintai keluarga Leslar. Selalu makin bangga, kita selalu makin bahagia ketika melihat banyak orang-orang baik yang mensupport Leslar Family. Kemudian, juga selanjutnya, di disimak di sini. Ada cedogan vitamin juga untuk warga Konoha ini. Saat di Bali, perhatikan persahabatan ya. Tias dengan tangannya, Bunda Lesti Kecewa. makin bucin, makin cute, makin romantis Papa B aja sampai salting tuh persahabat Masya Allah Emang selalu saja membuat kita berbahagia. Kita lihat di kolom komentar, begitu banyak respon dan tanggapan yang diberikan. Rioantar dari akun swiping.jawar murah mengatakan Haha ha, si papa pasti geli itu langsung gigit bibir deh Jadi nu kan katanya tuh <laughs> Emang ada aja kelakuan yang selalu membuat kita berbahagia masyarakat. Kemudian juga persahabat kita lihat di unggas selanjutnya Ini mengenai karya Bunda Lesti Alhamdulillah untuk lagu Sekali Seumur Hidup official musik video tembus 54 juta viewers alhamdulillah terima kasih untuk Lesti lovers lesti lovers lovers lesti kejora dengan lagu sekali seumur so hidup sudah tembus 54 juta viewers yuk terus streaming untuk warga konoha mudah-mudahan bunda lesti meluncurkan single terbarunya kemudian juga selanjutnya persahabat kita lihat juga di sini ada postingan dari pop dance satu jam yang lalu Popdance mengunggah video, sahabat ya di Jumat yang berkah ini Popdance lagi bagi-bagi makanan kepada para ojol-ojek online. Kita tentunya lihat di video ini masya Allah para ojol pada gantri persahabet ya untuk tentunya mengambil makanan yang dibagikan oleh opa Daniel mudah-mudahan berkah barokah dan semoga selalu lancar rezekinya masya Allah kita juga makin kagum dengan pub dance yang tentunya begitu antusias membagikan makanan di pinggir jalan Tepatnya persahabatnya untuk para ojek online, Masya Allah, mudah-mudahan berkah barokah untuk keluarga besar Leslar. Kemudian juga selanjutnya persahabat kita lihat di unggahan langit Music. kali ini mengenai karya juga, Masya Allah banget persahabat, Alhamdulillah di top 50 dangdut bulan Januari 2023. Lagu Lentera Bunda Lesti masuk di urutan ke 13 Di top 50 dangdut Masya Allah luar biasa Terbukti juga bahwa dukungan memang banyak sekali Untuk karya-karya Bunda Lesti Bismillah mudah-mudahan karya Bunda Lesti selalu diminati oleh banyak orang Kemudian juga selanjutnya para sahabat kita lihat juga Kali ini kita membahas outfitnya Papa B Sepatu yang dipakai oleh Papa Billar ini merek Gucci, harganya fantastis mencapai 6 juta 814.800 rupiah. Wow, masya Allah banget, persahabat. Berkah Baroka untuk Leslar Mudah-mudahan rezekinya bisa nular ke kita semuanya. Amin. Untuk berikutnya juga, persahabat, yakin nih ya tentunya kita lihat ada cedukan vitamin yang sangat Masya Allah banget, perhatikan deh. Ada video BBL yang lagi naik tangga sendirian tanpa bantuan, persahabat ya yang tentunya video di samping juga ada anak kecil yang naik tangga jendela nih persahabat ya, ini ngebayangin banget nih BBL seperti ini emang ada aja kelakuan yang selalu bikin kita tentunya kagum, kita bangga kita bahagia, Masya Allah persahabat, kita lihat juga di kolom komentar begitu banyak respon dan dukungan antaranya dari akun UTLin7723 mengatakan Kalau ingat bunda L suka manjat Sepertinya abang gak jauh juga dari bundanya Apalagi sekarang sudah kelihatan aktif banget al -Fatih. Wow Ada juga persahabat tangga penduduk kami Sa75 Kaget saya buka HP Saya kira abang L astagfirullah Efek sudah tuwir saya ini kabur mata Katanya itu dikira abang L yang naik Tentunya tangga jendela Emang ada aja persahabat ya Kelakuan dari anak kecil ini Yang selalu membuat kita ngakak bahagia Melihatnya Masya Allah Mudah-mudahan persahabat kita mendapatkan kejutan Mendapatkan cidukan vitamin Yang tentunya selalu membuat kita bahagia Terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dan bahagia Dari Lesti dan Rizky Bilar Tentunya ini dulu informasi di siang ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.